Tanda salib adalah tanda yang paling utama, gerakannya sederhana menurut eh, apa, Bapak Paus Benediktus Kardinal Josep Pratsinger. Tetapi tanda salib adalah ajaran yang paling kaya tentang sahadat, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan siapa namanya seorang santo, Franciscus de Sales, mengatakan tanda salib. Dia mengatakan punya spiritualitasnya. Tanda salib di awal kening, bapak awal dari segala-galanya. Putra itu turun ke bawah, bukan di dada, karena putra itu lahir dari rahim perawan Maria. Jadi, turun ke bawah. Jangan di sini. Ini adalah salib orang malas, apalagi di sini lebih malas lagi. Apalagi dia, apalagi perempuan kan tiap pagi tanda salib bersama amin. Eh, jangan kamu mau laki-laki. Eh, tanda salib mengawali dari atas dalam nama Bapa dan Putera, di mana Putera itu lahir dari Perawan Maria. Roh Kudus itu gerakan dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena Roh Kudus, menurut Spiritualitas Fransiskus de Sales, membimbing kita dari kejahatan kekebaikan. Jadi, bukan Roh Kudus, amin, tapi Roh Kudus, amin. Ini spiritualitasnya dari Fransiskus de Sales yang menurut saya baik kita lakukan. Apakah satu-satunya yang paling benar? Tentu tidak. Tetapi supaya kita tahu maknanya. Jangan sampai membuat tanda salib seperti pemain sepak bola. Habis gul. Tuhan dikasih gul gitu ya. Karena ada anak-anak SD juga buat tanda salib. ngikutin pemain sepak bola. Dan lihat tanda salib. Adalah awal dari setiap doa seorang katolik Tolong perhatikan eh, Jangan sampai orang katolik mulai doa tanpa tanda salib Kamu tidak setia dengan iman kamu Doa selalu diawali Saya ingat teman saya dulu sama-sama mesdinar Lalu teman saya tahu bahwa saya itu paling senang warteg Makan di warteg Habis naik sepeda ke warteg Lalu dia ngomong pastur warteg ada yang paling enak di Bandung. Cek saya tadi di mana? Geger Kalong, daerah tempatnya Aa Gym. Di sana kan ada daura tauhid di situ Terus saya mengatakan, "Lu di situ makan, iya. Doa dulu enggak?" "Doa pastur saya mah Katolik. Misa dinar." Terus saya tanya, "Pakai tanda salib enggak?" "Ya itu pastor." Apa maksudnya? Saya kalau buat tanda salib saya langsung Hari oh. <laughs> ingat ini adalah kita sebagai orang Katolik tidak boleh malu, bukan menunjukkan, bukan, bukan pamer, bukan. Saya justru memperlihatkan saya beriman. Saya melakukan ini semuanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar apa yang saya lakukan sungguh dituntun oleh Roh Kudus dan di dalam Tuhan. Ada sebuah kesaksian yang menarik saya dengan keponakan saya. Keponakan saya ini selalu senangnya memeras saya. Karena dia tahu saya tidak punya anak. Jadi kalau saya datang ke rumah, pade, pade, pade datang. Memang keponakan saya ini lucu, kecil, gendut. Lalu suatu hari saya ajak makan bakso. Ayo kita makan bakso. Hei pade, hei pade. Kamu berapa? Sepuluh? Kurang ajar kata saya itu. Sepuluh pade, baksonya sepuluh. Gitu. Minyak dua. Enjangan eh, kata saya itu. Ini kamu rakus apa? Rewog kata saya. Lalu karena ke tukang baso, udah banyak mbak-mbak yang berjilbab juga makan. Lalu karena keponakan saya ini lucu, mbak-mbaknya itu ngegoda dia, ih lucu, ih lucu, gitu. Dan saya tidak digoda, lucu-lucu gitu, enggak gitu. Cuma dia, padahal saya ingin juga gitu ya dilucu-lucuin. Keponakan saya memang lucu, ih lucu banget, lucu banget gitu ya. Terus kan kita, dia tuh cuma diem, ketawa-ketawa. Memang anak uh, keponakan saya uh, somyah gitu ya. Somear itu apa ya dalam bahasa Indonesia itu ramah ramah ramah dia ketawa. Lalu ada baso sampai kepada kita karena kita duluan Simba itu Simba yang berjilbab itu belakangan. Lalu setelah datang si anak itu kan masih digoda. Ayo ini basonya banyak banget. Iya adek makanya banyak ya. Iya mbak gitu ya. Terus udah nyampe ayo dimakan. Udah mentaruh dulu ya mbak ya. Saya mau berdoa dulu. Lalu dia mau tanah salib. Simbanya langsung diam Dia berdoa. Lalu selesai dia buat tanda salib berdoa. Simbanya diam kagum. Lalu datanglah bakso ke Simba ini. Apa yang terjadi sebelum makan Simba itu langsung begini. Lihat, apa artinya keponakan saya menginjili orang ini. Anak kecil. Dia tidak mengatakan, Mbak, kalau makan, sebelum makan berdoa dulu ya. Dia lakukan itu di depan orang muda. Dan akhirnya orang muda itu sadar. Mungkin kalau dia lihat, tidak pernah melihat keponakan saya berdoa dulu, langsung dihajar bahasanya. Tapi karena dia melihat keponakan saya membuat tanda salib dan berdoa, apa yang dia lakukan? Anak kecil aja doa dulu, apalagi gue, ERA. Mengerti maksud saya? Lihat. Jadi kalau orang katolik berdoa sampai malu membuat tanda salib dan berkata Tuhan juga tahu saya sedang berdoa. Kelak di surga Tuhan akan berkata, saya tidak tahu kamu. Karena kamu tidak pernah mau mengakui aku. Di sini iman kita. Saya selalu senang kalau naik pesawat, saya selalu berdoa saudara-saudara. Kenapa, Sion paeh? Anda tahu kalau sudah di udara saya tidak bisa apa-apa. Mau keluar pesawat, tuh bisa, Minta stop, stop. Diluhur, coba. Maka kalau saya sudah langsung saya sudah buat tanda salib, saya diem dan selalu kalau saya sudah buat tanda salib, saya kadang-kadang melihat ke kiri kadang mereka pun langsung berdoa. Itu, lihat, mengimani dan menginjil itu tidak sulit. Do what is your belief and the other will follow you. Tanda salib, ini bentuk iman kita.